Kami Nagabeh, satu lagu terbaru dari kami Trio, sekaligus dari album kami Nagabeh. dari itu itu. Sa edukokha siya, nasaholong din. Dengar Siiii Jangan salah gini, bukti di di endo i di dia